Oke okay, guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama kalian India Anjas Oke, okay, tadi kita ini udah pasangnya guys ya Udah all in semuanya Ini kalau bakalan dapat sumpah gede banget sini Saldo kita tinggal berapa itu? Tidak seribu hmm. Kok jadi gitu ya ada koma-komanya ya? Ya, para sih naik naik, nice. Nice what? Sumpah dah. Naik naik, Bro. Woi, naik. Buh, deh jadi 30 35 anjir. Oh, buka belum, belum. Buh, jadi 41. Candu banget, guys. ke kita pasang ke coba ya kita pasang atas ya. Kalau grafiknya tiba-tiba ke atas langsung gua all -in. Ini namanya teknik ancaman Weh gak gitu Udah di all-in Mereka bawa lagi Cewa sih eh, Udah limit ya Sepasarnya segitu doang misalnya Oke okay. Hmm. Yang atas itu udah udah hangus bro udah gak, udah gak bakal bisa. Eh, ah, parah sih. Nah, ke atas loh, bawah, cok, cok. Woi bawah lah, woi bawah bawah bawah, nice dapat bawah bawah lah. Kalo <tuk> bro kita kehilangan setengahnya modal anjir aku gini, sumpah. Sumpah aku Depan. Tahu, Nah saldo tidak cukup dan gue ini, kalau kalah udah sih parah banget sih Cewa gue Eh, jangan ke bawah. <tuk> kalah ini dada lah kalah ini bro bro gue udah all in gue udah all in bro bro oke okay, kita ini lagi top up lagi guys hmm. kita udah ada dana sepuluh ribu kita pasang langsung all-in Udah cuma segitu doang bisanya Adi. Parah sih kalau ke bawah grafiknya Ini jelas banget hmm, Kala lagi